Stop bayar pinjol ini bisa berefek positif kalau menurut asumsi pribadi aku. Itu merupakan salah satu langkah dan cara untuk menutup aplikasi aplikasi.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 Oke okay, baik sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu kalian menonton video ini dari daerah mana saja ya supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi terkait yang hari ini mungkin masih menjadi pertanyaan kalian dan aku juga pengen mengingatkan ya Bahwasannya kami dari channel YouTube info Media terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel YouTube infojual terbaru maka fix itu adalah Penipuan. Jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan Oke baik ya hari ini sepertinya masyarakat kita yang terjebak dengan pinjol itu Udah benar-benar panik ya udah benar-benar berputus asa dan berada di fase stres terberat Itu dibuktikan dari beberapa teman-teman kita yang hari ini mengambil langkah singkat Mengambil cara yang instan mungkin dengan cara gali lubang tutup lubang lagi Atau mungkin masih tetap membiarkan dirinya menjadi budak dari aplikasi pinjol Nah hari ini sepertinya fenomena gerakan galbay pinjol ini semakin marak terjadi Yaitu terlihat dari beberapa teman-teman yang berkomentar di kolom komentar di video-video Kreator-kreator uh, pinjol yang hari ini memang sudah benar-benar merasakan kegelisahan yang sudah tak terbendung lagi Itu uh, berawal dari tagihan-tagihan DC ya, yang hari ini masih cukup tidak beretika Masih melanggar semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan cara mungkin Menyebarkan data-data debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran Sepertinya fenomena sebar data ini kembali terulang di seperti di tahun 2019 kemarin. Tadi gue baru langsung cek ya, ini cukup dahsyat dan ini cukup e, meresahkan dan kita berharap kepada pihak kepolisian ya, khususnya untuk segera kembali memberantas habis semua aplikasi pinjol ilegal ini. Tadi gue melihat ya foto yang sudah diedit-edit dan diberikan caption open booking itu yang pertama dan yang kedua disitu dituliskan setelah foto kita memegang KTP selfie seperti itu mereka menuliskan caption sedang mencari om-om untuk siap di booking untuk bisa membayar hutang ya jadi hari ini itu cukup apa ya cukup luar biasa dan itu sudah melanggar ketentuan hukum Undang-undang ITE penyebaran fitnah ini itu segala macam ya kan. Jadi kita berharap kepada pihak kepolisian ya, Bapak Ibu kepolisian yang terhormat ya beserta pihak OJK, Kemkominfo dan seluruh jajaran hari ini penyebaran data dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini masih terus berlanjut ya dan ini sudah merugikan masyarakat kita. Itu yang pertama dan yang kedua Gara-gara tingkah laku dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal hari ini yang tidak mentaati semua peraturan hukum Maka akan berimbas kepada pinjol legal OJK Hari ini masyarakat itu masih cukup kurang ya edukasinya tentang cara membedakan yang legal sama yang ilegal Masyarakat itu tahunya kalau udah yang namanya pinjol ya itu mah sama aja ya kan Paling yang membedakan tenor dan bunganya saja Nah hari ini gara-gara tingkah laku debt collection dan gaya-gaya penagihan dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini ya, ma aplikasi pinjol legal OJK juga ikut terkena imbasnya loh. Hari ini masyarakat yang memang belum mampu melakukan pembayaran itu memang sudah benar-benar merasakan lelah ya kan, memang sudah merasakan kepanikan yang cukup luar biasa. Yang nggak disebar data saja hari ini sudah cukup panik. Padahal yang nelfonin setiap harinya itu masih hanya robot ya bot ya hari ini banyak ya yang gak tahu kalau itu bot. Diajakin ngomong ditanyakan kapan bayar eh gak taunya mereka di akhir teleponan itu mengatakan bahwasanya kami tidak mendengar suara anda ya kan. Itu bot jadi jangan ngomong sendiri kalian itu ngomong sama robot jadinya. Nah hari ini fenomena gagal bayar serentak galbay dan serentak uh, stop bayar pinjol itu semakin beredar ya. Inilah efek negatif dari hadirnya aplikasi pinjol ilegal dan kenyataannya di lapangan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini masih banyak juga yang memperkerjakan debt collection penagihan itu yang sepertinya belum bersertifikasi. Yang masih menggunakan cara-cara yang sudah melanggar ketentuan hukum. Itu dibuktikan dari banyaknya teman-teman yang hari ini merasakan langsung ya. Bagaimana penagihan dari pinjol-pinjol legal OJK itu dengan menggunakan intimidasi, menakut-nakuti dan ini itu segala macam. Nah di video yang selanjutnya nanti aku pengen ngasih tahu ke kalian itu cara dan modus terbaru aplikasi pinjol menagih di tahun 2023. Sehingga nanti kita tahu ya cara-cara mereka menagih itu seperti apa biar kalian itu nggak panik mungkin hari ini ada yang sudah ditakut takuti akan dikirimkan surat somasi ke kantor dan ke rumahnya atau mungkin ada yang sudah dikirimin surat dari afi asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia ada yang katanya hari ini sudah dikirimin hmm, debt kolektor lapangan yang berada di dalam mobil ya banyak ya yang seperti itu dan katanya katanya-katanya banyaklah dan video yang selanjutnya aku pengen jelaskan modus-modus terbaru dari gaya penagihan aplikasi-aplikasi pinjol tadi. Nah gerakan galbay ini tadi ya kalau kita telusur ada bagusnya juga. Ya ini supaya uh, masyarakat kita yang hari ini masih terus-terusan berpikiran gali lubang tutup lubang itu ya bisa terhenti sejenak ya khususnya untuk yang ilegal kalau yang ilegal itu Menko Polhukam RI udah bilang nggak usah dibayar sekalian tidak ada tawar menawar lagi di situ itu udah fix udah deal ya bahwasanya untuk aplikasi pinjol ilegal itu nggak usah dibayar tadi gua baca komentar dari salah satu subscriber kita ada orang tua ya yang suami istri itu bekerja di luar negeri dan hari ini menghasilkan penghasilan dari cara mereka bekerja di luar negeri dan penghasilan mereka itu dikirimkan kepada Uh, si anak yang berada di Indonesia Nah kebetulan si anak tadi rupanya tertipu dengan investasi bodong Hari ini hati-hati ya banyak banget ini setelah kejadian kejadian viral kemarin tentang investasi bodong itu Jangan ada lagi yang menjadi korban Berhentilah berharap uh, menjadi kaya raya dengan cara tidak bekerja Ya nggak bisa nggak mungkin itu Kita memang setidaknya ya harus mengeluarkan ide tenaga dan bekerja lah Supaya bisa menjadi orang kaya Nah pada kejadian ini si ibu tadi sudah membayar hutang pinjol hampir 70 juta Penghasilan yang selama ini dia cari di luar negeri akhirnya habis. Hanya untuk membayar aplikasi pinjol saja. Jadi tadi gua udah bilang langsung coba cek saja ibu apakah aplikasi-aplikasi yang hari ini digunakan sama anak ibu itu sudah legal OJK atau tidak. Kalau yang ilegal itu gak usah dibayar lagi. Dan salah satu cara menutup aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini adalah dengan cara tidak membayar mereka. Dengan cara tidak melunasi hutang kepada mereka. Jadi kalau terus-terusan membiarkan diri kalian ini menjadi budak dari aplikasi pinjol. Maka mereka akan tumbuh subur. Hari ini mereka di take down. Hari ini mereka ditutup satu aplikasi. Besok lusa mereka itu bisa menumbuhkan ya. Lima uh, atau mungkin sepuluh aplikasi pinjol. Dan hari ini kita udah ngasih tahu kepada pihak Kominfo dan OJK. Uh, Bapak Ibu KM Kominfo dan OJK. Hari ini aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini masih terus saja tumbuh dan berkembang subur di Indonesia ya hari ini kita kesusahan karena aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu mereka buat servernya itu berada di luar negeri mereka itu bekerja dari luar negeri nah kalau gua sih yakin karena beberapa kali ya penangkapan-penangkapan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini ya memang bos-bosnya itu diduga berada di luar negeri ya dan kemarin sempat dilakukan pengejaran itu mereka kabur ke luar negeri nah gerakan gagal bayar ini atau stop bayar pinjol ini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 Nah kalau yang legal bagaimana hari ini banyak yang terjebak di legal OJK Bang bukan hanya di pinjol ilegal saja hari ini banyak yang bertanya-tanya seperti itu aku udah langsung mengkonfirmasi kepada pihak OJK untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu terkait biaya denda dan bunganya boleh langsung dinegosiasikan kepada pihak aplikasi jadi kalau hari ini kalian udah nggak mampu membayar lagi dengan berbagai macam alasan ya dengan catatan kita memang udah benar-benar nggak -benar mampu kita bisa langsung meminta pengurangan biaya denda dan bunganya dan kita bisa langsung meminta uh, hari ini keringanan dan banyak dari teman-teman kita yang udah berhasil kemarin itu hanya membayar pokoknya saja tanpa harus membayar denda dan bunga Nah kalau yang seperti ini kita apresiasi nih kita akan dukung terus pihak aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang memberikan kesempatan seperti ini kepada subscriber dan teman-teman kita yang belum mampu melakukan pembayaran Bagaimana menurut kalian Oke okay, baik, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh